Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Beberapa harian lalu Jenis batuang ini kita jadikan tungku masak Dan Hal yang berbeda dengan Kejadian-kejadian eh, sebelumnya Di saat kita ini menggunakan Sebagai tungku masak Selalu seperti ada suara tembakan Meledak-meledak Ada bunyi letusan Ternyata setelah kita perhatikan eh, Material batu inilah yang Pecah dan serpihannya itu yang eh, Meledak dan eh, Terlempar jadi kalau kita melihat memang batuang ini banyak sekali kiloan eh, seperti kaca ataukah ini eh, batuang ini mengandung eh, unsur logam atau mineral apa kita juga belum eh, tahu seperti apa tapi ini adalah eh, Jenis batuan yang material dominan yang ada di Pulau Jampe ini setelah batu gamping, batu kapur, uh, batuan yang seperti inilah yang banyak dimiliki oleh uh, Pulau Jampe. Entahkah apabila batuan ini kita uh, Hancurkan Haruskan Apakah ini akan mengandung Unsur logam emas Atau logam uh, Perak misalkan Karena kecenderungannya uh, Kilauannya ini Kilau warna putih dan Sebagian juga ada kilauan-kilauan yang warna kuning Ada kilauan yang warna kuning Seperti itu Nah yang selama ini Yang kita praktekkan uh, Ya jenis-jenis batu ya, Seperti inilah nah, Cuman uh, Yang selama ini kita praktekkan Kita cenderung ke Menggunakan atau mencari batu yang uh, Banyak seperti Karat besinya tapi setelah kita melihat ini, ini batuan setelah dipanaskan, eh, semakin banyak nampak seperti ada karat-karat besi. jangan seperti ini. Ini sebelum dibakar, eh, yang semacam ini tidak kelihatan. Nanti setelah kita bakar, baru eh, muncul eh, batu yang eh, seperti ini, kayak berkarat seperti besi. Nah kalau saya lihat batu yang semacam ini iya uh, yeah, banyak di sekitar lelompah uh, Lalam balok timaran dan uh, Bagian untuk uh, baru dan buntu bunga Ya yeah, kalau saya melihat ya yeah, Kurang lebih hampir sama lah Hampir sama rata seperti uh, Di wilayah yang ada di Pulau Jambi ini. Nah, informasi yang kita sampaikan eh, ini seperti mirip warna tembaga ini. Informasi yang kita sampaikan bahwa eh, mungkin kalau kita ingin mengolah bat, material batuan mungkin sedapat mungkin eh, sebelum kita olah kita eh, panaskan dulu kita kita bakar supaya material-material yang terkandung di dalam eh, batuan ini lebih tersingkap lagi lebih lebih nampak kelihatan karena eh, batuan ini sebelum kita bakar sebelum kita jadikan eh, batu tungku eh, Sepertinya biasa-biasa saja, tapi setelah kita bakar, ada ada kondisi yang tidak seperti biasanya. Ya, saya rasa itu saja yang ingin kami sampaikan, bahwa eh, sedapat mungkin kalau kita mau mengolah batuan, eh, ya kita mungkin bisa panaskan dulu, kita bakar dulu supaya lebih eh, nampak kembali mandarin yang terkandung di dalam uh, batuan ini, ini juga setelah kita bakar uh, muncul uh, karat, karat seperti besi, karat besi, dan ini menandakan bahwasanya uh, batuan ini mengandung unsur logam. <tuh> ya, saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.